serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagi kalian yang sudah men channel ini, Pemimpin Selalu Mendoakan mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Baiklah, persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada informasi dari Ibu Siwi. Ibu Siwi menginformasikan konser The Akademi Asia. Persahabat ya, keluarga besar dan Dut Akademi Asia akan berkumpul nih. Kita lihat kalimat yang ditulis lewat unggahan Ibu Siwi. Keluarga besar The Academy Asia akan berkumpul, kangen sekaligus tampil bersama barang artis atau penyanyi lainnya di panggung Indosiar malam ini. Konser The Academy Asia malam ini, hari Kamis 29 Desember, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar dan Video.com. Itu informasi dari Ibu Siwik, bahwasannya malam hari ini bakal ada acara Dangdut Akademi Asia, ini konser dari Akademi Asia yang akan disiarkan secara langsung Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar dan aplikasi video.com Tetapi Bunda Lesti Kejorah persahabatnya tidak hadir dikarenakan masih menjalankan ibadah umroh ya Hanya doa saja mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memberikan kejutan kembali di atas panggung Mega Indosiar. Dan menampilkan single terbarunya Amin Kemudian persahabat kita lihat juga Ada cidukan vitamin yang sangat Masya Allah luar biasa banget ya Papa Bilar ada aja kelakuan jailnya Kepada BBL Dan kita lihat persahabat jadi ya di video ini BBL tentunya digerak-gerakin oleh Papa Bilar Sampai suaranya bergetar nih persahabat ya, Ada aja kelakuan Tapi gemes banget persahabat ya. Apalagi melihat dan mendengar Tentunya suaranya BBL ini bikin candu banget, perhatikan baik-baik, sahabatnya. Ini video yang lucu banget nih. Maaf, <laughs> Aduh, Masya Allah banget ya, ada aja kelakuan jelil dari papap ya Bang El Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan segala urusannya selalu dimudahkan Amin Pasingan ini pun diunggah kembali oleh akun Sondolfuti Bilar Kita lihat juga persahabat ya kalimat yang ditulis Abang, Masya Allah nah gemes banget Diapain juga sama papapnya nurut banget Mana suaranya canduk lagi, aduh Ada juga banyak komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Mariam Syahara Delapan-delapan mengatakan nggak ah, bisa ini ucul banget Katanya tuh gemes ya Kemudian dari akun Cloud 681 mengatakan juga di kalimat komentar min manut aja nih Anak setiap dijailin papapnya Pasrah lihatnya Yang lihat malah gemes sendiri katanya tuh Masya Allah. Alhamdulillah vitamin bahagia pun disuguhkan oleh papa bila dengan video lucunya BBL Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan terbarunya Abeni Abeni mengunggah video bunda lesi saat bernyanyi Wow Masya Allah, abinya kangen dan rindu sekali ya. Dengan tentunya, penampilannya, Bunda El bismillah. Mudah-mudahan, Bunda El bisa memberikan tentunya kejutan dengan karya-karya terbarunya, doakan yang terbaik untuk Lesti Kejora. Untuk berikutnya, kita lihat juga tentunya persahabatnya, potret Bunda Lesti, yang auranya semakin aur-auran. Masya Allah, semakin bersinar pastinya. Mudah-mudahan, persahabat. Untuk ibadah umrohnya benar Lesley Keciora berjalan dengan lancar dan khusyuk kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Berikutnya juga kita lihat, cidukan Papa B dengan Ustaz Suki, begitu banyak orang-orang baik yang sangat tulus mencintai dan mensuport idola kesayangan kita. Ini salah satu pembuktian di luar sana, terbukti masih banyak orang-orang baik, orang-orang yang sangat tulus mencintai Leslor family. Hanya doa-doa terbaik yang selalu kita berikan setiap harinya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semakin kompak dan solid untuk mendukung Lesti, Bilar, dan Abang Fatih. Kita masih menunggu sidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar.